Selamat datang di pertemuan terakhir Mata kuliah Advanced Native Mobile Programming ya Di week ke-14 uh, Pada materi minggu ini Kita akan membahas bagaimana Atau petunjuk-petunjuk praktis Tentang bagaimana membuat aplikasi yang lebih baik ya. Ada tiga hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah bagaimana sih caranya mempublish app kita ke Play Store. Yang kedua nanti kita akan bahas tentang bagaimana membuat atau mengimprove performa aplikasi kita. Kemudian yang bagian terakhir Anda perlu tahu beberapa hal dasar tentang security atau keamanan aplikasi, oke. Okay? Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama dulu yakni tentang Bagaimana sih caranya mempublish app di PlayStore? Sebelumnya di pertemuan ini, saya ingin menyatakan dulu bahwa di sini kita tidak membuat project apapun, ya, tidak kita tidak mengcoding apapun. Di sini saya hanya menjelaskan teori dan konsepnya saja, ya. Nah, kita mulai. Nah, kenapa kok kita perlu mempublish app kita di PlayStore? Padahal kita... Bisa saja sih mempublish app kita di tempat lain atau melakukan self-publishing. Ya, artinya kita bisa mengenerate installer, ya, mengenerate APK, kemudian kita letakkan APK di website kita sendiri, lalu kita lakukan self-publish. Uh, untuk mengenerate APK Anda, bisa lihat di Android Studio sudah ada toolsnya. Anda bisa klik build, kemudian uh, generate signed bundle APK. Seperti ini, kemudian anda bisa pilih APK. Nanti hasilnya adalah installer aplikasi yang bisa dipasang di tempat manapun, yang bisa di-download oleh siapapun dan diinstal. Pertanyaannya adalah mengapa kita perlu publish di Play Store? Ya, alasannya sederhana, yakni karena Google Play Store merupakan salah satu platform untuk mendistribusikan, mempromosikan dan menjual aplikasi Android apps terbesar di dunia, ya kurang lebih satu billion user mengakses harian ya Play Store ini untuk mendownload, mengupdate app dan sebagainya. Sehingga dengan data statistik ini um, cukup membuat para developer berbondong-bondong untuk melistingkan app mereka ke dalam Play Store. karena uh, uh, Play Store ini merupakan platform punyanya Google ya Artinya kita harus tahu aturan, kita harus tahu regulasi dan prosedur sebelum melakukan publishing. Uh, di platform ini dan aturan-aturan regulasi ini tentunya subject to change artinya bisa berubah setiap saat. Jadi Anda sebagai developer harus aware itu harus uh, apa namanya selalu senantiasa membaca notifikasi dan berita terupdate tentang kebijakan di Play Oke. Okay. Pertama-tama untuk melakukan publishing ke Playstore, Store Anda harus memiliki yang namanya developer account. Developer account Anda bisa daftarkan secara free bukan secara free ya maksudnya daftarkannya free tapi anda wajib membayar ya nanti ya membayar sebesar 25 dolar untuk mendaftarkan anda harus mengakses ini ya playgoogle.com/slash/console/slash/sign-up ya nah di sini um, Google akan mengecek uh, anda sign up menggunakan email apa gitu ya misalkan anda pakai Gmail atau emailnya gua ya atau apapun nah Google akan mengecek apakah email ini eligible untuk membuat developer account oke okay. jika uh, dicek ternyata eligible dan belum ada developer accountnya maka akan muncul layar seperti ini Di mana anda akan mengisikan beberapa identitas tentang developer anda misalkan nama developernya kemudian email address alamat dan seterusnya oke okay. nah Uh, ada beberapa tingkatan akses di dalam developer account. Yang pertama adalah account owner, artinya adalah mereka yang atau siapapun yang membuat uh, developer account ini dianggap kayak pemiliknya, begitu ya. Jadi first register the account in play consoles dan punya akses penuh terhadap play console bisa ngapain-ngapain aja ya, bisa segalanya, bisa mengundang user lain, gitu ya, memanage uh, permission kemudian mengatur pembayaran, ya dan sebagainya. Intinya uh, account owner adalah pemilik tunggal se sebuah uh, akun developer di Play Store. Nah, si account owner ini bisa menambahkan admin dan user. Admin ini dapat diassign ke app-app tertentu. Ya, misalkan saya punya 10 app gitu ya, saya akan undang admin A untuk ngurusin app saya yang ini, ini, ini begitu ya. Jadi apa? Adminnya bisa lebih dari satu yang bisa di yang punya tugas untuk mengurusi app-app yang terdaftar di uh, di developer account ini. Nah, <tuh> admin ini tidak perlu membayar 25 dolar ya, hanya owner aja yang membayar 25 dolar. Kemudian uh, admin bisa menambahkan user, ya, user-user tertentu ke dalam uh, hak aksesnya, jadi diibaratkan kayak admin ini IT managernya begitu ya, kemudian user yang dia tambahkan ini kayak IT timnya gitu ya, anggota timnya dimasukkan ke dalam bagian untuk meng, apa, mengurusi suatu app yang ada di bawah uh, developer ini, oke, okay. jadi usernya anggapnya kayak programmernya atau staff-staff IT di, yang di -assign khusus untuk menangani app tertentu, Oke, okay. tingkatan user tidak bisa menginvite user lain, tidak bisa mengedit permissions, hanya bisa menghandle app-app yang sudah ditunjuk untuknya. Oke, okay. nah um, developer account Anda perlu membayar one-time registration fee, artinya cukup membayar satu kali, 25 US dollar dan berlaku lifetime. Artinya Anda tidak dikenakan biaya subscription, tidak ada annual fee ya 25 dolar untuk selamanya Anda bisa publish unlimited apps, menlisting unlimited apps di Play Store. Berbeda dengan uh, uh, App Store ya. Kalau di App Store Anda wajib memperpanjang biaya bulangganannya ya. Nilainya adalah 99 dolar per year ya annually. Jadi Anda harus membayar 99 dolar setiap tahun agar anda bisa terus mempublish app anda di app stores dengan model pembayaran seperti ini ya uh, one time registration fee uh, play Store lebih diminati developer ya banyak kalau statistik menyatakan bahwa lebih banyak apps yang available yang um, tersedia dan lebih banyak developer yang masuk ke play oke okay? karena lebih menarik begitu ya teman-teman nah untuk mempublish app ke Playstore, Anda wajib membuat installernya, oke. Okay? Kalau zaman dulu, kita bikin installer dalam bentuk wujud APK atau kepanjangan dari Android Package Kit, ya. Ini open source, source nya bisa di, dilihat. Nah, APK ini nanti akan diupload upload ke Playstore, kemudian di, um, diperiksa oleh Playstore, lalu dibuat sebagai installer resmi sehingga bisa nongol di Play Store, ya seperti itu. Nah sejak Agustus 2021, uh, semua developer yang meng, yang akan melisting app-nya harus membuat yang namanya app bundle. Ini installer jenis baru, ya, yang punya ke yang punya kelebihan, ya, daripada APK yang sebelumnya. Oke, okay. Se uh, nah, uh, yang pe yang jelas adalah uh, app bundle ini lebih kecil ukurannya jika dibanding di-compare dengan APK, oke, okay. dan lebih efisien. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini ya. <laughs> Kalau APK dulu, um, semua fitur-fitur yang Anda sematkan di dalam aplikasi, ya misalkan fitur high resolution resource, high-resource, res Anda punya gambar image yang high res resolution untuk uh, di diperuntukkan agar apabila smartphone-nya bisa menghandle image, high resolution image, maka uh, gambarnya akan nongol begitu ya. Tapi kita juga di dalam app juga menyediakan low resolution image, sehingga untuk smartphone yang lemah, yang tidak kuat, bisa ngelut image-image yang lebih kecil ukurannya. Nah, masalahnya semua fitur itu uh, di-embed menjadi satu APK, sehingga APK Anda akan ukurannya lebih besar. Karena memuat segala macam fitur yang entah dipakai atau tidak dipakai oleh si smartphone-nya, itu jadikan satu APK. Beda dengan dynamic delivery, contohnya bundle Android. Ya. Di dynamic delivery ini, um, kita melistingkan app bundle ke Playstore. Kemudian Play Store secara cerdik, secara cerdas, bisa membuat customized installations based on smartphone si user. Jadi kalau misalkan smartphone usernya, tidak canggih gitu ya, tidak bisa handle high resolution image maka installernya akan dimodif sama Play Store secara otomatis untuk hanya memuat low resolution image sehingga yang high resolution image bisa di uh, apa namanya tidak diikutsertakan ke dalam installer sehingga yang diperoleh oleh si user ukuran filenya lebih kecil. Ya ini salah satu kelebihan saja yang di-compare dengan APK. Nah, gimana sih caranya membuat App bundle ya, untuk membuat app bundle Anda bisa menuju ke build generate sign bundle APK, kemudian Anda pilih yang Android app bundle. Oke, okay. kemudian kita tombol next. Nah, selanjutnya Anda diminta untuk membuat yang namanya keystore. Nah, ini salah satu bentuk pengamanan di Android bahwa semua aplikasi harus di digital sign, harus ditandatangani secara digital dengan sebuah sertifikat, ya, certificate yang akan di-embed juga ke dalam installer Anda ya. Dan Anda harus menandatangani itu dengan sertifikat Anda sebelum di-upload ke Play Store. Oke, okay. nanti di App Store juga akan melakukan hal yang sama. Dan seterusnya, dan seterusnya, pengamanan ini disebut double security. Ya, kenapa demikian? Nah, pertama, Anda bisa lihat di sisi Anda, developer Anda punya sertifikat. Ya, kemudian Anda menandatangani secara digital app Anda di -embed di dalam aplikasi, kemudian di-upload ke PlayStore. Google sendiri juga punya yang namanya App Signing Key. Ya, app Signing Key ini juga uh, digunakan untuk menandatangani secara digital app Anda, baru bisa di-listing di. -listing di Play store sehingga user bisa mendownload. Ya, uh, app signing kini rahasia tidak bisa didownload oleh Anda, ya, Deta uh, dirahasiakan oleh Google dan setiap app berbeda. Dengan double security ini, artinya um, tidak semua orang bisa mengupdate app Anda. Jadi, artinya yang berhak mengupdate app Anda, memperbarui, mengupgrade app Anda adalah Anda sendiri yang memiliki uh, kehistor developer, gitu ya, jadi artinya Keystore developer ini sangat penting jangan sampai hilang, oke okay? nah, untuk membuat Keystore atau Certificate baru ada dua cara Anda bisa self-certificate membuat Certificate sendiri menggunakan komputer Anda atau menggunakan pihak ketiga authority pihak ketiga, nah kita akan coba lihat bagaimana membuat self-certificate, di sini Anda lihat, Anda bisa tekan tombol create new, kemudian untuk pad-nya Anda isi mau ditaruh di mana itu keystore-nya. Ya misalkan ditaruh di download folder, Anda diminta untuk mengisikan password untuk mengakses keystore Di dalamnya ada key certificate-nya juga diberi password. Ya, password ganda di sini ya. Kemudian ada beberapa informasi yang harus Anda uh, isi. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian Anda bisa klik oke. OK. Ya, klik OK. Kemudian, uh, opsi ya ini saya sudah pernah soalnya, saya pernah bikin. Nah, oke. Okay. Nah, uh, pastikan anda mencentang Export Encrypted Key for Enrolling Published App in Play Store. Oke, okay. tolong dicentang. Setelah itu anda bisa tekan tombol Next. Oke. Okay. Setelah tombol Next ditekan, anda diminta untuk memilih. Ini mau mau bikin app bundle untuk apa? Debug purpose atau release purpose? Ya Di sini kita tentu saja mau pilih yang release karena kita mau rilis ke Play Store. Setelah Anda build, Anda finish, maka akan terjadi proses Gradle. Ditunggu sebentar, Gradle akan membuatkan app bundle untuk Anda. Nah, ada beberapa file yang penting Anda ketahui. Yang pertama adalah keystore Anda yang format uh, extensionnya adalah .jks. Ini ada di tempat yang anda sudah tentukan sebelumnya ini adalah keystore Anda key sertifikat Anda yang sudah anda self-created self, self -created, ya dan ini sudah di sudah digunakan untuk menandatangani e-bandel Anda nah keystore ini harus disimpan dengan baik-baik ya jangan sampai hilang karena hanya pemilik keystore ini, pemilik kunci ini yang bisa mengupdate dan mengupgrade app ini di kemudian hari. Misalkan Anda mau mengupdate versi 2, versi 3, maka Anda butuh keystore ini. Jadi jangan sampai hilang dan juga jangan sampai lupa passwordnya. Oke, okay? kalau lupa agak merepotkan di kemudian hari uh, untuk mengganti keystore yang baru. Oke, okay? nah kemudian. Di kalau letak app bundle? Ya, secara default app bundle itu ada di dalam uh, folder app kemudian folder release atau debug ya, tergantung kita tadi melakukan debug atau release purposenya. Formatnya punya extension .aab. Application Android bundle-nya seperti ini. Kemudian nah, file ini yang Anda wajib upload di Play Store. Oke. Okay? Jadi bukan APK lagi melainkan Android bundle balik ke websitenya Play Console ya ini contoh tampilan UI dashboard Anda sebagai owner mungkin kalau admin dan user itu bisa berbeda bisa, bisa jadi yang menu di sebelah kiri ini lebih lebih sedikit ketimbang yang owner oke okay. di tampilan console dashboard ini Anda bisa bikin berbagai macam aplikasi ya caranya menekan tombol create app Kemudian ke, uh, untuk meng-create app Anda wajib memprovide informasi-informasi yang dibutuhkan misalkan nama app, kemudian deskripsi singkat, deskripsi panjang dan yang paling penting Play Store meminta Anda untuk mengupload beberapa screenshot ya seperti Anda lihat di sini. Screenshot, screenshot dan beberapa gambar tambahan ya, gambar yang akan dipakai untuk dipajang di Play Store. Mengupload beberapa logo, ya, itu juga uh, penting. Selain itu, uh, untuk membuat app baru juga ada pertanyaan-pertanyaan semacam target user. Ya, misalkan app ini ditargetkan untuk siapa? Ya, untuk anak-anak atau segala umur, ya, seperti itu. Dan lokalisasinya ada di mana? App ini diperuntukkan untuk negara mana aja Apakah Indonesia only atau all around the globe, ya? Nah, <tuh> setelah Anda menginsikan informasi-informasi tersebut sekarang selanjutnya Anda harus menentukan Anda mau, mau um, publish app-nya atau, atau yang bagaimana ya tapi uh, hal yang penting yang perlu Anda ketahui sebelum Anda benar-benar merilis app Anda untuk publik Anda harus seharusnya melakukan testing dulu kepada grup-grup tertentu target market-nya, sesuai target market-nya oke okay. um, apa namanya ya yeah. Uh, membikin testing bad ya supaya bisa di testing dulu sebelum benar rilis. Kenapa demikian? Karena kalau anda sudah rilis ke public dan sudah live sudah bisa di search, di download oleh semua orang maka aplikasi anda bisa di rating teman teman ya, bisa dikomentari orang bisa di rating. Jangan sampai komentar dan ratingnya buruk sehingga anda mendapatkan bintang yang buruk pula. Kalau bintangnya terlalu buruk di bawah dua misalkan maka App Anda bisa dijabut dari Playstore. Nah itu hati-hati. Makanya itu penting sekali melakukan yang namanya testing phase. Ada beberapa tahapan testing phase yang Anda bisa jalani. Yang pertama adalah internal testing, close testing, dan open testing. Semuanya available di Playstore. Anda bisa pilih ini. Um, internal testing itu apa? Internal testing itu digunakan untuk mentes aplikasi Anda untuk 100 tester. 100 tester. Uh, yang anda bisa manually add ya, jadi anda bisa in, tambahkan listnya siapakah tester-tester tersebut ya, anda bisa tambahkan via email maksimal 100 tester ya nah, misalkan orang-orang dekat teman-teman uh, anda yang terdekat yang di, yang yang diberi uh, apa akses untuk bisa mendownload app anda. Pada tahapan internal testing, app Anda masih belum discoverable di dalam Play Store, jadi masih nggak kelihatan di Play Store. Tidak bisa di-search, ya, dan tester-tester ini akan mendapatkan link lewat email. Jadi, tester-tester ini bisa download app Anda melalui link yang dikirimkan lewat email. Dan untuk semua tahapan release, entah itu internal testing, close testing, open release, uh, maksud saya, apa, production release. Anda wajib mengupload yang namanya AAB file, ya artinya app bundle filesnya. nya Jadi ini model tampilannya, Anda tinggal klik upload. Kemudian Playstore akan ngecek apakah ada warning error dan sebagainya, dan akan diberitahukan kepada Anda untuk, kalau misalkan error, Anda akan dikasih tahu errornya apa dan harus diperbaiki. Oke, okay. kemudian close testing. Close testing ini digunakan untuk men-test app Anda pada target-target market tertentu di sini anda bisa bikin yang namanya list misalkan list untuk uh, anak sekolah begitu ya list untuk anak sekolah list untuk guru list untuk uh, orang tua ya seperti itu di masing-masing list bisa menampung maksimum 2.000 user jadi di setiap list ini anda uh, daftarkan email-email sesuai target market ya anak sekolah guru kemudian orang tua siswa Ya, misalkan app Anda berhubungannya dengan edukasi ya kemudian Anda bisa bikin namanya close testing jadi Anda akan mendapatkan feedback yang spesifik untuk masing-masing target pasar yang jadi nggak kecampur dengan demikian yang namanya close testing kita bisa lihat feedback dari masing-masing target market target pasar app kita oke nah seperti itu teman-teman ya Open testing ini adalah tahap di atasnya close testing. Artinya ini kalau di Play Store kita sebut sebagai beta version. Artinya apa? App Anda sekarang searchable, bisa di search lewat Play Store. bisa dilihat oleh siapapun secara publik secara general, ya, art bisa di search dan tentu saja bisa di download dan dimainkan. Nah, um, mereka si yang nyobain app anda itu tetap bisa memberikan feedback secara private ya jadi nggak bakal kelihatan komentar-komentar di dalam playstore nya jadi semua feedback rupa komentar itu akan anda dapatkan secara private dan anda bisa dapatkan baca di uh, konsul anda ya di konsul Google Play konsulnya nah uh, untuk open testing tentu saja user tidak bisa merating ya tidak bisa merating oke okay? Oke okay, berikutnya adalah tentang publish status ya setelah Anda mengupload uh, file Anda ya kemudian yang dilakukan oleh uh, Google akan mereview ya uh, ini adalah tahapan-tahapan publish statusnya jadi kalau draft itu artinya aplikasi Anda belum disubmit ya belum disubmit ke Google Play Okay. kemudian internal testing, itu yang tadi saya katakan, hanya valid ke tester tertentu, close rate testing, open testing. Pre-registration ini adalah tahapan di mana Anda memungkinkan user-user uh, atau public untuk melakukan uh, pre-registration. User atau customer yang melakukan pre-registration akan diberi notif apabila, App Anda sudah masuk ke tahapan production, ya. Productionnya adalah di mana semua orang bisa mendownload App Anda dan memberikan rating, memberikan komen dan feedback. Unpublish ini, misalkan Anda menjumpai App Anda ini ternyata ada ada celah keamanan yang sangat riski atau ada bug yang sangat fatal yang mengharuskan anda untuk men down app anda untuk sementara waktu agar diperbaiki nah itu artinya anda unpublish ya jadi app yang di unpublish tentunya tidak bisa di search di Playstore uh, Google akan melihat app anda jika melanggar pola-pola yang mereka nih ya mereka sudah tetapkan dan tingkatannya sudah parah fatal maka em um, apa namanya akan app Anda akan di remove dari Playstore. Biasanya yang melanggar peraturan ya atau suspended. Oke. Okay. Eh uh, sama halnya dengan remove ya kalau suspend ini artinya eh uh, app Anda tetap juga dibuang dari Playstore dan Anda di, diminta untuk Me, apa namanya mengupload versi yang lebih baru. Bedanya dengan remove ini artinya adalah app Anda belum menyatakan apa ya dokumen selesai atau sesuatu pernyataan dari app Anda bahwa app Anda ini mematuhi aturan. Jadi biasanya mereka akan meminta semacam dokumen yang online yang bisa diakses. Nanti saya akan coba tunjukkan di sini. Nah proses review ya yang dilakukan oleh uh, Google itu bisa berlangsung satu hari, dua hari, bahkan lebih lama dari itu ya, satu minggu, dua minggu. Nah, tergantung dari eh, berapa banyak app yang submit dan sedang direview oleh Google. ya Apalagi ditambah oleh pandemi COVID yang ada pernyataan juga di konsul seperti yang Anda lihat sekarang ini. Ya, mengatakan bahwa karena ada pandemi, biasanya proses review bisa jadi lebih lama dari yang sebelumnya, gitu ya. Oke, okay. uh, hasil dari review app Anda itu bisa macam-macam statusnya. Ya, entah itu di update diri reject karena Anda nggak comply dengan polosainya Google atau app rejected. Ya, uh, Anda harus memperbaiki app-nya. Bedanya update dengan app adalah kalau app ini, artinya Anda belum punya versi sebelumnya. Jadi ini pertama kali Anda upload, gitu ya, app yang pertama kali Anda upload belum ada versi sebelumnya, kalau update rejected ini artinya app Anda sudah nongol di playstore dan Anda mau melakukan pembaruan mengupgrade versinya, tapi versi yang terbaru ini tidak comply dengan aturan google, maka Anda di update yang tersebut update 2, update versi berikutnya itu akan di reject, jadi harus diperbaiki dulu, oke okay? nah, updating or upgrading app ya, satu kalah misalkan Anda sudah punya app yang sudah di beredar luas di Playstore dan Anda mungkin mau melakukan update beberapa alasan ya, tepatnya tiga alasan mengapa orang melakukan update atau update app yang pertama untuk memperbaiki bug yang kedua adalah mungkin Anda ingin menambahkan fitur-fitur baru ke dalam app yang ketiga bisa jadi Anda ingin membuang fitur yang sudah ada karena bermasalah seperti itu oke okay? nah Bagaimana cara mengupdate app? Yang pertama, sebelum Anda melakukan generate sign bundle, yang harus dilakukan pertama kali adalah Anda mesti mengecek build gradle modul yang Anda double klik di sini. Dan dilihat pada default config, ya, pengaturan default config di situ ada version code. Defaultnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, version code-nya satu, version name-nya satu, um, titik App yang pertama kali di-upload pasti memiliki version code 1 dan version name 1.0. Nah, kalau Anda mau melakukan pembaruan, melakukan update dari versi yang sebelumnya, maka yang harus dilakukan adalah menaikkan angka ini. Jadi version code-nya dirubah jadi dua, Kemudian version name-nya Anda rubah menjadi apapun yang Anda inginkan. Ini bebas terserah kamu mau pakai metode penamaan apa. Ada yang kayak gini ya, uh, 2.0. Ada yang titik satu gitu ya atau satu-satu A ada yang satu satu ada yang 102 ya nggak tahu ini uh, bebas yang versi name ini string jadi bebas Anda menamai seperti apa tapi Playstore akan mengecek version code yang ini jika Anda mengupload version code yang sama dengan versi sebelumnya yang sudah nongol di Playstore maka akan di reject oleh Playstore jadi anda harus memperbarui ini harap diingat kemudian lakukan signal ya Nah Oke, okay. ini beberapa tips untuk publish app di Play Store. Oke okay, ya, uh, hindari penamaan Android Studio Project atau penamaan package name yang default punyaan bawaannya Android Studio Project ya 5 Applications ya, karena Google akan dicek gitu. Kemudian um, perhatikan target API level. Jadi anda seharusnya nge-search dulu, men research dulu target market anda itu secara statistik. Um, Kemampuan smartphone-nya seperti apa, OS-nya pakai apa. Ada banyak beberapa website yang bisa dijadikan acuan untuk ini. Karena begini, uh, apa namanya ju uh, jumlah smartphone Android itu sangat banyak. Dengan berbagai macam versi vendor, public, uh, developer, dan punya berbagai macam fitur yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Jadi akan lebih membantu sekali kalau Anda benar-benar secara spesifik tahu target marketnya -market siapa dan Anda tahu auto target market Anda punya kemampuan fitur seperti apa Oke, okay. misalkan target market Anda kebanyakan OS-nya adalah uh, Marshmallow, maka Anda bikin sesuatu yang enteng app Anda dibuat enteng agar dibuat lebih mudah agar uh, gampang diakses melalui Marshmallow Itu ya. perhatikan legal issue ya, jadi ada beberapa negara tertentu yang punya hukum yang berbeda-beda Legalitas yang berbeda-beda ter terkait konten, intellectual property, forbidden content, malware, dan spam. ya Ini harap diperhatikan kalau enggak akan bermasalah di kemudian hari. Target audience. Ini, um, target audience ini adalah apakah app Anda mentarget anak-anak usia di bawah 13 tahun? Jika iya, maka Anda perlu memprovide privacy policy. Ya, privacy policy harus bisa diakses siapapun dimanapun ya bisa dibaca oleh siapapun yang menunjukkan bahwa anda comply dengan aturan profesi artinya app anda menjaga privacy user dengan baik jika app anda didesain untuk segala usia baik anak-anak maupun adult maka anda perlu menambahkan family policy ada tambahan family policy yang bisa diakses dimanapun kapanpun ya, ini harus diperhatikan karena kalau tidak ada polos ini pernyataan ini maka so pasti akan di reject oleh Google review di Playstore Oke. Okay? Nah, apps pasti punya website ya, teman-teman ya. Jadi, kalau Anda punya apps, pastikan Anda juga punya website yang refer ke app tersebut. Ya, Biasanya di website ini, nampilkan about us, introduction, bla, begitu ya. Dan yang pasti, website ini dipakai untuk menampung pernyataan-pernyataan compliance terhadap polose policy yang diminta, ya, termasuk condition, privacy, policy family, policy, Anda buatkan page-page khusus di website tersebut sehingga bisa diakses, siapapun apapun. Oke, okay. selalu sediakan waktu ekstra sebelum Anda merencanakan untuk mempublish app. Misalkan Anda rencana publish Desember ini, uh, beri jeda dua bulan lah, ya, uh, sebelum ke Desember. Jadi, Oktober, November, Desember, berarti di Oktober, di awal Oktober, app Anda sudah final sudah fix sudah selesai siap untuk di-publish ya Kenapa waktu ini perlu anda waktu beli waktu ekstra karena untuk menjagai menjaga-jaga ada berbagai macam isu yang bisa terjadi ya misalkan di-reject karena alasan ABC dan anda masih punya waktu untuk memperbaiki ya seperti itu Oke eh berikan informasi tentang User access di dalam app Anda. Misalkan Anda bikin aplikasi yang mengharuskan user melakukan sign in, ya, mendaftarkan dirinya agar bisa masuk ke dalam app do something di dalam app. Misalkan aplikasi gojek, Go, uh, grab yang membutuhkan Anda untuk sign in. Nah, untuk itu uh, pada saat Anda merilis, ya, entah itu untuk production ataupun testing, pastikan Anda membuat suatu dummy account, ya, untuk aplikasi Anda, suatu dummy account di mana username dan passwordnya anda berikan kepada reviewer si Google agar reviewer Google ini bisa mengakses app anda dengan memasukkan kredensial yang anda berikan ya jadi kalau anda tidak memberikan ini maka si reviewer hanya bisa melihat halaman login aja jadi dia nggak ngerti ini gimana cara masuknya nah bisa jadi anda di reject gara-gara itu oke okay. uh, by the way reviewer Google ini kombinasi AI plus human ya jadi ada faktor human yang akan memeriksa juga Uh, sejak tahun uh, 2021 Agustus ya, kalau pakai app bundle maka ada limitasi teman-teman. Kan bahwa 150 mb itu adalah maksimum app size. Jadi app Anda tidak boleh lebih besar dari 150 mb Kalau Anda masih menjumpai di Play Store yang ekornya jajen ya, gede-gede itu uh, itu masih menggunakan APK ya, tidak pakai app bundle. Nah, sejak Agustus 2021 Anda tidak bisa mengupload file app. Bundle yang kurangnya gede 150 mega ke atas solusinya bagaimana kalau file game saya itu ukurannya besar-besar ya mungkin Anda perlu pertimbangkan play asset delivery atau play feature delivery artinya Beberapa aset diletak, diletakkan di server dan bisa didownload secara terpisah di dalam in-app-nya ya kebagian besar game-game seperti itu yang zaman sekarang Installer nya cuma 80 mega waktu masuk ternyata ada tambahan download 400 mega seperti itu teman-teman Oke okay. Nah, itu tadi tentang bagaimana publish app di PlayStore. Nah, berikutnya kita akan membahas beberapa hal tentang performance, ya. App performance dan uh, apa yang bisa kita lakukan dengan ini, oke. Okay? Nah, di Google Play Console itu ada namanya dashboard. Dashboard untuk melihat, melihat, report uh, yang dihasilkan dari uh, app Anda. Reportnya bisa jumlah crash, jumlah uninstall, jumlah install, begitu ya uh, dan seterusnya, ada banyak sekali report yang bisa dilihat Ya, dashboard uh, yang perlu Anda perhatikan adalah crash rate, AN rate, excessive wake up, dan stuck wake lock ini adalah core vitals yang developer harus uh, tahu ya, sehingga developer bisa antisipasi mengupdate app-nya supaya lebih baik lagi oke okay nah apa itu ANR ANR kependekan dari application not responding error yang biasanya di trigger karena suatu hal yang tidak dihandle jadi exception yang enggak dihandle jadi ada contoh ya misalkan Anda mengubah isi edit text Uh, lewat program tapi edit text-nya tidak ada objek edit text-nya tidak ada karena mungkin Anda salah open layout dan sebagainya mengakibatkan null pointer exception exception yang tidak di -handle ini akan menyebabkan uh, INR ya INR sehingga biasanya muncul something like here ya biasanya crash gitu ya bukan not responding kalau uh, not responding itu biasanya ada suatu proses yang sangat lama yang terjadi di thread main thread Anda lebih dari lima detik ya belum soft soft maka muncul seperti ini oke okay. otomatis ya OS akan melakukan ANR agar tidak mengganggu sistemnya oke okay. jadi hati-hati ANR terjadi karena adanya loop abadi atau long process di main thread. Nah solusinya bagaimana memprevent ANR ya? Yang pasti, jika Anda punya proses yang besar yang dijalankan di main thread, hindari gunakan berbagai macam fasilitas thread, seperti intent service, asing task handler, atau apa itu, Rx Java ya Artinya Anda letakkan um, proses yang lama dan ribet itu di thread yang terpisah, terpisah dari main thread, agar tidak terjadi ANR. Uh, cek juga di Android Vitals, di Play Console, untuk melihat, di area mana ANR itu terjadi. Jadi, di bagian ANR vital di webnya Android Play Console, Anda akan dikasih tahu uh, bagian halaman mana yang user selingkali melak terjadi crash. Ya. Oke, okay, dari sana Anda bisa mengantisipasi, oh mungkin gagara fitur ini, oh gagara fungsi ini. Jadi, Anda bisa mengantisipasi, uh, mengupdate, memperbaikinya supaya tidak terjadi lagi. Oke, okay? kemudian berikutnya adalah excessive Excessive wake up, jadi wake up yang berlebihan dalam bahasa Indonesia-nya. Seperti yang anda ketahui, Android device itu selalu mematikan layar dalam kurun waktu tertentu untuk menghemat atau mengextend battery life, memperpanjang usia baterai. Ya, ketika layarnya mati, maka Android dikatakan masuk ke deep sleep mode yang biasanya mendisable CPU kerjanya CPU agar baterai anda lebih awet. Oke. Okay. Uh, Android secara otomatis akan memonitor aplikasi-aplikasi yang menggunakan permission wake up ya. Permission wake up ini biasanya sering dipakai untuk game ya. Kalau Anda bikin game tentu saja nggak kepengen kan kalau uh, si user itu idle berapa detik misalnya idle 10 detik tiba-tiba layarnya mati harus di lagi baru hidup lagi bisa jadi kan user itu mengamati gamenya gitu ya walaupun dia do nothing biasanya kayak game-game idle itu ya jadi ngeliatin layarnya dalam jangka waktu lama nah kita nggak kepingin layar itu tiba-tiba mati makanya ada permission wake up yang mengontrol mendisable wake up uh, sorry mendisable uh, layar mati dan kita bisa atur mau berapa detik wake up nya okay? Tapi hati-hati, penggunaan wake up yang berlebihan itu bisa menyakibankan baterai, baterai user menjadi tidak awet ya, memperpendek umur baterai. Oke, nah itu nanti akan kelihatan jelas di konsul Anda. Nah, itu harus diperhatikan. Excessive background network usage, ya selain wake up yang berlebihan, akses network yang berlebihan juga memperparah baterai anda ya. Jadi uh, keda, uh, app, app yang terlalu sering mengakses internet entah itu untuk download something di belakang layar atau uh, mengakses rest API yang terlalu berlebihan itu akan di oleh play console akan dilaporkan kepada anda dalam bentuk Android Vital di play console ya. Jadi uh, apa yang apa yang dianggap kriteria apa yang dianggap suatu Akses ke network dianggap berlebihan. Ya, ini ya bisa Anda baca bahwa uh, lebih dari 50 MB per jam, ya 50 MB per jam data yang di-upload atau di-download, dan uh, 0,10% per battery sessions. jadi ini dianggap network usage-nya berlebihan. Oke, okay. berikutnya adalah app launching time. Ya, kita kepingin bikin app yang starting-nya cepat, ya, nggak mau app yang... Loadingnya lama, oke? Okay. Jadi yang harus kita lakukan apa ya untuk untuk mengatasi ini agar app saya bisa start dengan cepat. Sebelumnya anda perlu tahu dulu bahwa apps itu kalau di launching itu ada dua state. Yang pertama adalah di cold start atau warm start. Cold start ini artinya app anda sama sekali belum ada di background, ya, dan anda starting appnya from the scratch. Kalau warm start ini artinya App Anda sudah ada di background dan yang Anda lakukan cuman membering dia ke foreground. Jadi ada beberapa resource yang tidak perlu di-load ulang karena sudah di-load sebelumnya di uh, tahapan cold start. Gimana caranya meng-improve app launching time? Um, selalu load resource-resource yang, um, yang paling penting, yang digunakan saat itu juga. Paling nggak melode resource yang dipakai untuk menampilkan layar pertama. Ya, tidak perlu anda ngelut semua resource. Ya, kemudian hindari nested layout jika memungkinkan. Nested layout itu misalkan saya punya linear layout di dalamnya ada linear layout, di dalamnya ada scroll view, di dalamnya ada another layout lagi. Nah itu dibilang di, uh, disebut sebagai nested layout. Nested layout ini punya potensi memperlambat loading time karena setiap kali anda bikin nested maka ada proses render berjalan di sana. Nah, kalau bisa jangan terlalu banyak melakukan nested layout. Ada beberapa yang tidak bisa dihindari. Misalkan Anda pakai recycler view, di dalamnya ada layout. Nah, itu salah satu contoh nested layout. Oke, nah itu memang tidak bisa dihindari, tetapi jangan terlalu dalam nestednya. Oke, kemudian pindahkan semua resource di suatu tempat sehingga app itu selalu menggunakan lazy mode. Ya, lazy mode dan ngelutnya di different thread, ya, di thread yang terpisah jadi resource-resourcenya di-design di thread terpisah sehingga waktu di-run app-nya, UI-nya kelihatan resource-nya itu nanti-nanti di-loadnya, ini strategi yang dipakai oleh app-app uh, online shop app-app ya. online shop app-app uh, yang uh, banyak sekali menampilkan gambar, kalau Anda buka App online shop itu banyak banget gambar produk yang nongol di, di halaman pertama layar. Nah, untuk ngakali itu, maka gambar-gambar resource ini di load di thread yang terpisah. Yang penting user masuk dulu, begitu kan? Uh, struktur view-nya kelihatan, layout kelihatan, walaupun gambar-gambarnya masih apa? Masih loading, ada ada animasi loading-nya, no problem with that. Oke, okay, yang penting masuk dulu, oke. Okay nah ini yang saya bahas load di app di load display view and then later update visual property that are dependent on bitmap and other resources ya yang penting layoutnya nongol dulu strukturnya kelihatan oke itu ya tentang app performance ada banyak yang mestinya dibahas tapi anda bisa cari tahu sendiri uh, tapi itu itu yang terpenting teman-teman berikutnya kita akan anda perlu tahu beberapa hal mendasar tentang keamanan aplikasi app security Oke, okay. kalau Anda bekerja dengan intent, ya, maksud saya implicit intent, ya, implicit intent adalah intent yang kita nggak tahu mau buka pakai-pakai apa, kita punya intent action, tapi kita nggak tahu mau buka pakai activity apa, jadi kita serahkan kepada siapa, OS, untuk mencarikan app yang bisa menghandle intent kita. Nah, selalu gunakan app user. Jika memungkinkan, karena strategi ini akan uh, lebih menimbulkan trust kepada user, ya, daripada Anda apa namanya uh, mengotomatiskan, mengotomatiskan membuka intent Anda ke app tertentu secara langsung, oke? Okay. Karena ada beberapa um, data yang sensitif yang user nggak uh, di handle oleh app lain keluar dari app lain, oke? Okay. Nah, karena begini teman satu-satunya cara agar data kita bisa diakses app lain dalam melalui intent. Hmm. Ya, yeah. App chooser itu seperti apa secara programming ya? Misalkan, contoh saya punya intent action send, oke? Okay. Kemudian kita punya list, release of uh, possible activity list, dan kita bisa panggil query intent activity dan package manager-nya match all. Artinya, Uh, nanti saya punya release yang berisi app-app apa yang dapat menghandle Action Set. App-app yang terinstall di smartphone user yang dapat menghandle si Action Set. Ya, jadi kita punya listnya. Kemudian Anda cek, apabila listnya itu lebih besar dari satu, artinya lebih dari satu app, maka kita bisa gunakan chooser, create chooser. Seperti ini tampilannya. Ada uh, berbagai macam app yang bisa dipakai untuk menghandle intent Anda sehingga user aware oh, mau dibuka pakai apa ya seperti itu jadi kalau lebih dari satu listnya isi listnya maka kita pakai app-chooser tapi kalau hanya satu maka ya kita tidak perlu pakai app-chooser tinggal men-start activity intentnya langsung oke okay? nah itu ya tadi tentang intent berikutnya adalah selalu gunakan SSL traffic ya di Berbagai kesempatan waktu kita nyoba di kelas, lalu kita mematikan fitur ini, ya kan? Karena memang uh, kita mau akses pakai localhost, ya, dan kebetulan di localhost kita belum ada HTTPS-nya. Jadi kita nggak dengan menambahkan sesuatu di manifest, pengaturan. Tapi pada kenyataannya, hindari hindari praktek seperti ini uh, di server yang sesungguhnya, anda harus install HTTPS untuk mengamankan uh, coding coding REST API ada yang Anda pasang di server. Oke? Okay? Yang kedua adalah, kalau Anda menggunakan WebView, ingat ya, di pelajaran native mobile programming, WebView adalah suatu komponen untuk meload suatu website di dalam app, web, uh, app Anda, jadi kayak mini browser gitu ya. Nah, hati-hati dengan itu, um, pastikan user tidak bisa navigate ke web lain di dalam uh, browser Anda, ya. Oke, okay? karena akan susah sekali mengontrolnya. Provide right permissions, ya. Um, app memiliki... Butuh ya, app kadang-kadang butuh akses permission terhadap suatu fitur-fitur tertentu dan jangan memprofit semua permissions ya dalam waktu. Misalkan, misalkan nih app Anda butuh akses kamera, app Anda butuh internet akses, app Anda butuh apalagi ya, butuh um, akses ke phonebook. Nah itu misalkan, jadi Anda memiliki izinkan itu semua sekaligus, jangan lakukan itu, tetapi Anda mestinya melakukan pada saat dibutuhkan saja ya pada saat dibutuhkan saja. Jadi pada saat in app permission-nya, Untuk kayak-kayaknya nggak semua Android bisa ya. Hanya versi API level 21 ke atas di mana kita bisa mengeset permission itu bisa disajikan apabila dibutuhkan. Jadi misalkan si user mengakses suatu halaman tertentu yang butuh akses kamera, baru permission-nya muncul. Oke, okay, baru isinkan atau tolak And user ke halaman tertentu yang butuh akses internet kita tampilkan permissionnya seperti itu jadi tidak perlu mengenable men semua permission di uh, satu waktu di awal ya tapi kita bisa ask user permissions jika dibutuhkan oke okay. store data securely ya uh, secara default kalau anda menstore data anda menggunakan SQLite secara internal atau shared preference secara internal maka itu cukup lumayan secure ya. kenapa? karena sifatnya sandbox artinya yang bisa akses data itu adalah app Anda sendiri jadi nggak bisa diakses dari app lain, jadi benar-benar punya environment sendiri yang bisa Anda uh, Anda bisa akses, jadi kalau Anda memestore data secara aman gunakan shared preference atau gunakan Uh, SQLite. Uh, so, kalau ada pakai separate reference hindarilah mode word writable atau model word readable karena ini beberapa model yang bisa meng hal-hal uh, tadi. Oke, okay, kemudian berikutnya tips security yang lain adalah perform input validations ya. Misalkan user diminta untuk menginputkan sesuatu ada form panjang, mengisikan nama, tanggal lahir, alamat dan sebagainya selalu selalu cek inputannya si user ya, karena apa inputan ini harus disanitasi dulu agar aman dan juga agar jawabannya dipasukan user itu benar ya, karena data ini akan dilanjutkan untuk proses berikutnya, bisa jadi datanya dikirim melalui REST API atau disimpan di SQLite atau disimpan di Share Reference atau dikirimkan lewat Intent dan sebagainya. Pastikan bahwa data yang anda tangkap dari user itu sudah sanitize, sudah bersih dan sudah istilahnya sudah valid isinya, baru kita bisa lanjutkan untuk proses berikutnya. Oke, okay. nah ini yang paling ditakutkan teman-teman oleh developer, ya. reverse engineering. Apa istilah, apa itu reverse engineering? Reverse engineering adalah suatu metode untuk ya, membalikan, mendekompile APK installer menjadi coding-coding Java dan eventually bisa dibuka di Android Studio Project. Jadi ini mengerikan ya, kenapa begitu? Karena kita bisa mereverse, ada toolsnya teman-teman, ada toolsnya, untuk mendekompile installer APK menjadi program-program Java, sehingga kita bisa buka di, apa namanya, lewat Android Studio Project. Nah ini, kalau demikian caranya, program kita akan ketahuan kan, ya? bisa dibaca oleh si hacker, si hacker akhirnya bisa mempelajari logic flow program Anda, sehingga si hacker bisa uh, pada akhirnya tahu celah-celah keamanan yang ada di program anda. Nah, bagaimana cara menghindari itu? Ya, oh ya, sebelum saya bahas, kenapa kok Google mengizinkan ya reverse engineering? Karena begini ya, teman-teman ya, karena Android ini pada basisnya, pada prinsip dasarnya Android dan Java itu adalah open source. Ya, artinya Uh, kompi, compiler mesinnya, Java Virtual Mesinnya itu juga open source sehingga semua orang bisa tahu apa yang terjadi di dalamnya, ya. Dengan prinsip itu sehingga orang-orang uh, uh, uh, bisa membuat yang namanya decompiler ini, ya. Karena sudah tahu cara kerja kompilnya tentu saja juga tahu nih, cara mendekompilnya karena semuanya open source. Dolah. Nah, bagaimana cara menghindari reverse engineering? Satu. Taruhlah beberapa program Anda yang sensitif dan penting-penting dan yang nggak boleh diketahui orang lain, itu ditaruh di server. Memang drawback adalah user perlu akses internet, akhirnya. Jadi kita taruh programnya di server dalam bentuk bahasa lain, yang Python atau Java atau uh, apa namanya PHP, sehingga kalau mau akses, maka uh, harus connect ke internet. Oke? Okay? pertama. Jadi kalau memang di reverse engineering uh, tidak semua program di, bisa diperoleh. Kedua, Anda bisa gunakan tools, teman-teman ya. Install tools namanya ProGuard. ProGuard ini adalah uh, tools untuk fungsinya adalah untuk mensring, mensring artinya mengecilkan ukuran uh, file project Anda, mengoptimize, mengobfuscate. Nah, ini yang penting, mengobfuscate. Obfuscate itu maksudnya Uh, program ini bisa mengacaukan, membingungkan hacker karena mengacak acak nama variabel, nama kelas, mengganti nama kelas gitu ya, dengan Jiberis uh, ya, Jiberis word dengan kata-kata aneh-aneh gitu ya. Jadi, benar-benar tidak bisa di-read by human lah intinya. Jadi, nama variabelnya dia ganti semua, nama kelasnya diganti semua. Tapi tidak merusak programnya, artinya dia memappingkan itu di suatu tempat dan menggantinya berdasarkan mappingnya itu sehingga kalau di reverse engineering maka si hacker akan melihat tumpukan file, tumpukan ini ya program-program yang aneh-aneh yang nggak jelas maksudnya apa dan butuh waktu untuk meng itu oke okay. Ya, itu ya, menggunakan program atau important code on server. Oke, okay. itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang materi hari ini. Ya, Anda bisa mempraktikkan publishing app ke Play Store, kemudian Anda bisa sedikit tahu tentang meningkatkan performa atau hal-hal yang mempengaruhi performa app Anda dan mengetahui security. Security yang penting-penting yang perlu Anda pahami. Oke, okay. nah, saya harapkan materi. Advanced Mobile Programming bisa bermanfaat untuk Anda ke depannya. Um, saya terbuka untuk kritik dan saran. Silahkan nanti uh, kritik dan saran bisa uh, bisa dikirimkan melalui email atau hangout langsung. Ya, uh, Jangan lupa diselesaikan proyeknya juga untuk proyek Ya, Sampai ketemu lagi. Akhir kata sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.